di ini Mahasiswa itu sudah kumpul oh, ya itu wow. yang orasi baju wow. wow. wow. kuning dari UI, wow. biru dari Unfad wow apa nama uh, dari Unisma Romar, juga Mar -mar. dari eh uh, oh, TV Global oh. Muria hmm. oh. ya dari Bunian